Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin iftahi bab rahmatillah ala dama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Watufaqihuna bihafiddin Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali Dalam keadaan sushah walafiyah Mudah-mudahan yang sehat, awet sehatnya untuk ta'at yang kurang sehat jadi lebih sehat, yang sakit jadi sem sembuh dan semuanya to'at pada Allah Taala sampai akhir usia husnul khotimah. Amin Allahumma Amin. Khairani Rahimakumullah sahabatku dimanapun antum berada malam ini saya akan kembali mengajak antum semua belajar bahagia. Kan paling enak, loh ya. Belajar bahagia jadi belajar yang enak, enak. Dan setiap orang, kalau ditanya itu, mau bahagia enggak? Itu jawabannya. Ini emang pertanyaan. Gitu. Bahagia itu ya sesuatu yang diinginkan oleh setiap oh, orang. Setiap orang pengen bahagia, orang kaya pengen bahagia. Yang belum kaya pengen bahagia Yang wajahnya cantik ganteng ya pengen bahagia Yang belum cantik belum ganteng juga pengen bahagia Yang tenar ya pengen bahagia Yang gak dikenal orang juga pengen bahagia Permasalahannya banyak orang itu nggak paham kalau dirinya itu seharusnya wajib bahagia, ya, seharusnya wajib bahagia karena semua model untuk bahagia sudah dimilikinya, semua model untuk bahagia sudah dimilikinya, sehingga kalau dia nggak bisa bahagia itu anehnya luar biasa. Contoh, ini yang saya pegang apa nih, gelas. Yang saya pegang apa ini? Gelas Kemudian isinya apa ini? Air Saya pegang gelas, isinya air Terus saya teriak, teriak terus Haus, Haus, Haus Haus, sambil ini gelas Saya tenteng kemana-mana isi air Haus, Haus, Haus Kira-kira Antum nyebut saya apa? Tolong diperjelas apa? Bu? Kalau saya, ya. kalau saya pegang gelas isinya air, terus saya teriak, teriak, haus, haus, ya Allah haus, uh haus, gitu ya. Kira-kira ibu nyebut saya ngapain? Apa bu? Hah? Abnormal? Ya orang akan mengatakan aneh bener orang ini kelihatannya nggak waras gitu kan ya kelihatannya nggak nggak waras. Lawang air di tangannya kok teriak-teriak haus. Udah nggak usah banyak teriak. Angkat gelasnya, dekatkan ke mulut, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. hampir semua orang yang teriak tidak bahagia, ya mirip yang tadi itu, aku pengen bahagia, aku pengen bahagia, aku pengen bahagia, padahal dia sudah memegang semua modal untuk bahagia, tapi anehnya dia kok teriak-teriak, aku pengen bahagia, aku belum bahagia, aneh lah, kenapa itu ter terjadi? jawabannya adalah, karena dia tidak mengamalkan Apa yang sudah dinasihatkan oleh Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam 1400 tahun yang lalu Yang diabadikan dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim Dalam ayat Bukhari dan Muslim hadis yang saya baca ini yang ada di Shahih Muslim Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda undzuru ila man asfala minkum wa la ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar an la tazduru ni'matullah qala Abu Muawiyah alaikum sangat singkat petunjuknya tapi syarat dengan makna isinya di mana Nabi berkata s.a.w ilaman dalam urusan-urusan duniawi dalam urusan-urusan duniawi wajah ganteng wajah cantik nih duniawi atau nggak duniawi duniawi punya rumah nggak punya rumah duniawi atau nggak duniawi duniawi punya kendaraan nggak punya kendaraan duniawi atau nggak duniawi duniawi gajinya besar gajinya sedikit duniawi atau nggak duniawi duniawi. Nah urusan-urusan yang begini Ya urusan yang semacam itu Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan ila, Lihatlah kepada yang asfala minkum Yang kondisinya di bawah kalian Ya kondisinya di bawah kalian Dan jangan melihat yang kondisinya di atas kalian kalau kalian lakukan itu, melihat yang di bawah kalian, maka ya, maka kalian pasti tidak akan meremehkan Satupun pun nikmat Allah yang ada dalam diri kalian. Jelas ini? Jelas, tapi kita akan bahas biar kita memahaminya lebih jelas lagi. Saya mau nanya, boleh? Ya gak apa-apa sih mau, mau nanya kok Boleh gak boleh kan tetap nanya Perkara dijawab gak dijawab ya gak jadi mah masalah Orang kalau nanya tuh jangan maksa minta jawaban seringkali orang itu nanya ya, maksa minta jawaban Nanya saja gak apa-apa masalah dijawab gak dijawab Nanti kalau manusia gak menjawab Allah akan memberikan jawaban Yang penting nanya Yang penting nah, nanya Berapa banyak nikmat Allah yang ada dalam dirimu? Pertanyaannya mudah, ya. Berapa banyak nikmat Allah yang ada dalam dirimu? Maka saya minta jawabannya dari Allah saja. Allah oh, yang ngasih Allah kok betul, ya? Yang ngasih siapa? Allah, misalnya begini: Ustadz Iis ngasih uh, masjid nih uang terus saya nanya masjid nih kamu dikasih ustadz is uang berapa dia bingung karena ada segempok gitu ya segempok ini dia tidak tahu jumlahnya berapa daripada dia bingung capek ngitung saya nanya sama ustadz is sebenarnya berapa sih yang kamu gak ka kasih ustadz is jawab kan mudah betul ya kalau Ustadz jawabkanmu jawab, mudah, nah Allah Ta'ala sudah mengumumkan. Allah sudah mengumumkan kalau kamu mau ngitung nikmat Tuhanmu pada dirimu, Ya nikmat Allah pada dirimu. Lantuh suha, kamu gak mungkin bisa menghi, menghitungnya. Gak mungkin bisa menghitungnya. Lawang Allahnya saja yang Gak mungkin bilang menghitungnya. Gak mungkin kamu bisa meng menghitungnya, lah kok saya nanya berapa banyak, berapa banyak nikmat yang ada dalam dirimu dari Tuhanmu, jawabannya apa Habib ini aneh-aneh saja kalau Allah saja bilang, kamu gak mungkin bisa ngitungnya, kok Habib nah, nanya ya jawabannya ya unlimited, oh, gak bisa di, dihitung, terlampau apa? banyak coba saya ulangi ya, saya ulangi Berapa banyak nikmat Allah pada dirimu? Jawabannya, terlampau banyak sehingga aku tidak bisa menghitungnya. Kalau diterjemahkan bebas, berapa banyak nikmat Allah pada dirimu? Jawabannya, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. mau lagi ngitung kok ini kak? Nekmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Terus orang itu teriak, umat aku. Pertanyaan saya, orang ini kira-kira waras apa edan tingkat tinggi? Normal atau sangat tidak nur normal? Baru saja dia bilang Nekmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Terus dia bilang Mumet aku, urib kok kuyung ini, hidup kok seperti seperti ini, pusing saya. Pertanyaan saya, ini orang waras atau enggak waras ini? Ini banyak yang diem karena pelaku atau korban. Inilah kita manusia aneh gitu ya, Hah? aneh. Kenapa sedemikian banyak nikmat Allah Ta'ala kok sampai enggak bisa dirasakan gitu loh. Sampai nggak bisa dirasakan. Ini pertanyaan yang antum bisa jawab. Dapat kopi nggak tadi? Dapat. Enak atau nggak enak? Ya lumayan, lumayan. Ya lumayan. Yang jelas nggak jelek gitu ya. Nggak sampai nggak enak. Ya lu lumayan. Bisa dirasakan toh? Bisa ya. Satu kopi yang saya suguhkan bersama tim. Ya ditemani roti. Ya ditemani roti. Roti di suasana hujan yang barusan reda dan mulai agak rintik-rintik di malam Sabtu di majelis ar antum bisa mengatakan enak, terasa enaknya. Nah, sedemikian banyak nikmat yang lain, kok seperti hilang ya? Gak keraso Nikmat contoh yang paling gampang, nikmat hidup. Ini masih hidup semua ini. Loh saya harus pastikan. Jangan-jangan ini saya melihat arwah gitu loh ya. Ini manusia semua ya. Yakin ini manusia semua. Enggak ada juga jin cuman gak kelihatan. Ya Ada juga arwah kaum solehin cuman gak kelihatan. Yang kelihatan ini Alhamdulillah masih hidup insya Allah panjang umur semua. Amin. Sehawal afi Hidup ini nekmat atau gak nekmat? Nekmat. Jadi seharusnya kalau pagi. Antum itu girang loncat-loncat, teriak-teriak. Alhamdulillah, Urim alhamdulillah, hidup. Itu kira-kira pantas atau enggak pantas? Sabar-sabar. Enggak iso ngerasa, loh. Pernah lihat film? Ngaku-ngaku ngaku. Film-film, ngaku, ngaku. pernah lihat film kan? Ya, kalau ada orang dalam satu kondisi, ya dalam satu kon, kondisi, dia itu seharusnya mati. Ya seharusnya mah, mati Contoh film-film tuh ya Ditembak dus. Ternyata pas di kantongnya ada lencana serif gitu ya Sehingga pelurunya nggak kena jantung Ternyata kena apa? Kena lencana Dus, Sakit gitu ya, terdetak dia Tapi terus dia melek, lho juurif aku ya. ya Aku masih hidup, seneng gak itu? Di film itu, seneng kan ya? Wah, tampak bahagianya. Lah kamu bangun tidur pagi-pagi, melek, masih hidup. Merasakan itu nikmat enggak? Belas. Betul ya? Betul enggak? Belas, zero, enggak cross apa-apa. Datar. Bahkan update status. Begini lagi, begini lagi. Begini lagi, begini lagi. Masya Allah. Ini kenapa kok sampai, kok sampai. nikmat yang besar-besar itu ya. Enggak keroso jadi nek. Nekmat. Enggak keroso nikmat. Contoh misalnya yang gampang. Di rumah sakit. Ada yang sakit. Kemudian tiba-tiba jantungnya Berhenti akhirnya disiarkan berita kematiannya, keluarganya nangis, betul ya? Nah, kalau yang jantungnya berhenti kan nggak nangis tuh ya, yang nangis siapa? Keluar keluarganya. Lah kok satu jam setengah kemudian jantungnya jalan lagi, keluarganya nangis atau senang? Senang, beritanya apa? Tidak jadi mati. Senang keluarganya, keluarganya se senang. Nanti kalau dia bangun sehat diceritakan, itu dia akan bersyukurnya, "Oh, ya, alhamdulillah, senang." Lah antum tadi pagi tidur, itu kan sama dengan Mah. mati. Lah iso melek sehatnya luar luar biasa. Lah kok bojomu gak senang ya? Pasangan hidupmu kok biasa-biasa saja ya. Saya rasanya pasangan hidup pun oleh lihat kamu alhamdulillah urip Mas. Urip Mas urib, Mas urip Mas Allah. Yang laki juga ngomong di urip di masya Allah. Kemudian keduanya teriak alhamdulillah. Saya mau nanya, ada ndak yang begini? No no. Kan no. padahal itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu Bangun tidur itu Bahagia dan ikrar ya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur alhamdulillah hidup lagi tadi mati terima kasih ya Allah kalau terjemahkan bebas kan begitu terjemahan bebasnya ya seperti seperti itu senang uh, bisa hidup satu itu harusnya udah cukup buat kita bahagia sementara nikmatnya unlimited lah kenapa kita nggak bisa melihat nikmat yang banyak ini kok nggak kelihatan lah masalahnya nikmatnya di sini nikmatnya di sini loh lihatnya ke atas terus kelihatan nggak ini nikmatnya di sini nikmatnya di meja ini ya air di meja ini wedang jahe madu ya saya bayangkan ada di meja ini bayang atau enak ya masya allah wedang jahe madu saya bayangkan ada di meja ini ya kopi ya teh macam-macam di, di meja ini semua disiapkan di meja ini tersedia lah kok saya sibuknya lihat yang di, di atap itu ya kok bocor ya kok begini ya kok begini ya terus saya lihat yang di atas terus nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa atau yang di atas yang saya lihat punyanya orang lain Oh, uh, kok ada jus di sana ya? Wah, kok ada es krim ya? Oh, uh, di sini enggak ada apa-apa. Itu -apa, ada es krim, ada jus. Saya lihatnya ke atas terus. Sehingga nikmat yang di depan mata saya ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan atau enggak ada? Enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Karena enggak dilihat. Karena enggak dilihat. Kalau dilihat pasti kelihatan tapi kita sibuk melihat nikmat yang dimiliki orang lain Tidak mau melihat nikmat yang kita mi, miliki sehingga akhirnya punya nikmat sama dengan tidak punya nikmat akhirnya karena melihat nikmat-nikmat yang dimiliki orang lain sementara hatinya belum beres jadinya hidupnya su, susah beda dengan wali kalau wali boleh ya kalau kita-kita ini ya, sekelasnya ya insya Allah wali tapi wallahualam ya kelas yang mana itu kalau di zikir nabawi yang terangkum dalam wirdul latif ya terangkum dalam wirdul wirdul latif coba dilihat ya daripada nanti salah gitu. jadi wirdul latif itu penutupnya Widul Latif Ya penutupnya Widul Latif Pikir yang paling ah, Akhir Allahumma Ma asbahabi Min ni'matin Au bi'hadin Min khalqik Faminka wahdaka La syarikalak Falakal hamdu Walakasyukru Ala dzalik Ya Allah nah, Kalau yang tadi Disebutkan Jangan lihat Yang Lebih Tinggi darimu Jangan lihat nikmat yang dimiliki orang lain Ini untuk awam muslimin Ya untuk awam muslimin Tapi kalau untuk khawasul mu'minin Gak ngaruh Lihat yang di atas oke okay. Lihat yang di bawah oke okay. Khawasul mu'minin Orang beriman yang kelompokku khusus Jadi jangan, jangan kamu anggap Ya, sabda Nabi SAW ini berlakunya uh, untuk semua kalangan. gitu. Karena mungkin kamu merasa, "Aku enggak apa-apa kok, lihat yang lebih tinggi, aku enggak, enggak apa namanya, enggak lupa nikmat yang kumiliki." Betul gitu kan? Ya, ya karena ini um omongan Nabi SAW ditujukan untuk kebanyakan mayoritas umat manu, manusia yang imannya itu belum nyampe pada puncak ke keimanan. Sementara yang sudah sampai pada hakikat, ya, sampai puncak ke keimanan, sudah mengerti hakikat Al-Munaim. Bahwasannya pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia-manusia yang pada posisi semacam itu bisa melihat al Allah, yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia lihat nikmat yang dimiliki siapapun tidak membuat dia lupa justru membuat dia semakin ingat Contoh, kok saya dapatnya air lagi Ustadi Is Ustadi Is kok dapatnya air mineral jus ya es teh, daud. misal misalnya es krim duriannya Mas Deni ya. Mas Allah mana Mas Deni tugas di belakang mana Oh bagian kopi nah Mas Deni itu di pojok sana Keluar dua belok kanan, di pojok samping gang itu kan Itu jual es durian enak katanya ya, Katanya siapa? Kata ibu sa, saya, ya. Kata ponakan saya, saya Enak, gitu ya. insya Allah enak Kalau mau tahu silahkan dicoba Ya bayar, gak gratis Silahkan dicoba, bayar nih saya endorse mas ini Gratis, jangan lupa komisi Eh, ini rahim ternyata dapat es durian, es dawet, sama-sama minuman dapat. Saya cuman air mineral. Tapi karena saya, Alhamdulillah ini cuman contoh loh ya, Insya Allah ya tenang gitu ya. Udah makomnya levelnya ini imannya di atas rata-rata. Lihat yang dimiliki Sathis dan lihat yang saya miliki. Ini nggak saya compare, nggak saya bandingkan. Langsung saya lihat Allah Yang ngasih Allahumma ya Allah apapun nikmat asbahabi min nikmatin yang ku dapatkan di pagi hari ini au bi min kholkik atau nikmat yang didapatkan oleh satupun dari hambaMu di antara namanya ustad abuya sorry maaf ya, maaf sorry. maaf ini abuya iis namanya sekarang itu kalau di wa ada yang masuk abuya iis itu ganti nama ne, ma, abu abuya atau ustaz Hah? menolak dipanggil Abu ya, oh, menolak dipanggil Abu ya, maunya diis, ya diis, masya Allah, ternyata ustadz diis gitu ya, ternyata ustadz diis ini minumannya macam-macam yang halal-halal -hal macam-macam, maka saya bisa ikut senang saya bisa ikut se senang, min nikmatin famin wahdak itu dari kamu ya Rob yang ngasih kamu. Enggak ada orang lain yang ngasih ke kamu. jadi galak Enggak ada yang lain. Jadi saya ikut senang. Alhamdulillah. Ustaz dapat ini, Ustaz dapat ini, dapat ikut so. senang. Bisa melihat Allah yang ngasih. Lah itu namanya asyakir as al-hakiki, orang yang secara hakikat sudah bisa betul-betul bersyukur karena setiap kali ada nikmat enggak melihat siapa yang dapat. Tapi lihat siapa yang memberi, ya siapa yang memberi. Coba pertanyaan saya: kelas kita, kelas yang mana? A. Ini coba ya, kita tentukan level kita. A. Kalau lihat nikmat, paham betul itu yang ngasih Allah. B. Dapat nikmat, gak merasa punya nek. Nikmat. C. Dapat nikmat, merasa punya nek. Nikmat. Tapi kalau lihat... Orang lain dapat nek nikmat kita melihat dia kok dapat ya, saya kok ti? tidak. Yang mana kira-kira? Abi apa c? Ada d lu. Ah. D nggak sadar dirinya punya nek, nek mat. tapi kalau lihat orang lain dapat nikmat dia ngucap dia kok dapat ya, dia kok dapat ya, dia kok dapat. Yang mana sekarang? Jawabannya E katanya. Yang E aja B, B. Apa? Tidak terdefinisi. Aman gitu ya. Tidak terdefinisi. Ini kebanyakan orang ini pada posisi D. Naudzubillah min D. Lebih ngeri lagi E. Onok sing E. Ada. Ternyata dia sudah tidak bisa merasakan dirinya punya nek. nek Terus komentar dia kok dapat ya, dia kok kok dapat kemudian muncul rasa moga-moga nikmatnya hilang, moga-moga nikmatnya hancur. Jadi iri dan dengki. Ini ngeri. Pelakunya ada enggak? Ada. Orangnya hadir juga. Entah di alam mana gitu kan ya. Kalau udah enggak hadir berarti udah pindah a, alam. Kalau masih di bumi kan namanya ha? hadir. Wong oh, kita ya pernah kok kita ya per pernah namanya juga Manu manusia suka lupa ya suka lu lupa nah ini yang paling ngeri yang E paling ngeri yang E level yang tertinggi lihat siapapun yang dapat nikmat lihatnya itu Allah begitu lihat Allah maka akan menghargai yang dapat Allah ngasih dia berarti Allah sayang sama dia berarti dia punya sesuatu berarti dia berarti dia seneng jadi hidupnya cinta tok itu lihat nikmat seneng sehingga dianggap perlu apa ya punya untuk bahagia ini yang paling keren nggak perlu punya ikut bahagia contohnya ibu saya semoga panjang umur sewal Afah Alhamdulillah Masya Allah pedang jahe madu ternyata apa yang kita bayangkan tuh baru bayangkan diwujudkan sama Allah Hmm, makanya kalau bayangkan diucapkan siapa tahu ada yang dengar gitu loh ya. Ya siapa tahu ada yang de dengar. Oh, yang dengar baru anak-anak Rasulullah saja terwujud. Apalagi yang dengar para malaikat, yang dengar para wa wali angkat tangan Ya kok Jelas semuanya apa tadi? Oh jangan nah. Praktek ya kamu nggak punya tapi ikut bahagia gitu. Ya, ikut bahagia Ini praktek nanti Bisa ndak lihat Wedang jahe madu ini Ikut bahagia gitu ya Praktek itu. Ibu saya Semoga Allah Panjangkan umurnya Dalam seha Walaafiyah Fituh adil amin Sewaktu dulu Belum berangkat haji Dulu Belum berangkat Haji Gak punya uang Yang cukup Untuk berangkat ha? Haji belum juga daftar ha, haji, karena juga enggak ada yang digunakan untuk daftar haji dulu nih sama dulu. Tapi ibu saya itu, kalau dengar ada orang berangkat haji, senengnya luar biasa, terasa beliau yang berangkat haji. Seneng betul, saya menyaksikan itu sampai saya anaknya itu ngomong begini, "Mah ngapain?" capek-capek pergi ke masjid agung gitu siang-siang ya. ke -siang kesana lo nunguntap nah, no jamaah haji padahal nggak ada keluarganya nggak ada sahabatnya ya nggak ada apa namanya orang dekatnya ya paling warga satu kecamatan ada yang berangkat gitu kan ya nuntap no jamaah haji itu yang saya heran ibu saya itu berangkat dengan semangat dengan senang sampai sana ya saya Kadang kan yang nganterna pak motor gitu kan ya. Lihat bis, bis lu nih, bis. Bawa jamaah haji, tidak ada saudaranya. Ibu saya itu dengan ketawa, lebek Allahumma lebek, julali aku diceluk, gitu. Jangan lupa ya panggil saya, isomelo seneng. Enak atau enggak enak hidupnya begitu tuh? Enak. Jadi kamu itu untuk bahagia, zero modal bisa. Sebetulnya kita udah punya banyak ya. Seandainya pun gak punya, gak punya apa-apa. Merasa gak punya apa-apa. Kalau hatinya seperti itu, gak punya mobil. Lihat mobil lewat. Masya Allah. Indah eh, betul tuh. Masya Allah. Delok lanang wedok gandengan suami istri. Habis akad nikah, dia jomblu. Masya Allah. Ikut bahagia. Ikut bahagia. Kenapa? Karena bisa melihat Allah itu Setiap saat Allah itu sibuk gitu ya Ini Allah sibuk ngedum rezeki kepada hamba-hambanya Masya Allah senang lihat Allah ngedum-ngedum Itu orang disenangkan Allah. Itu, disenangkan Allah itu disenangkan Allah Itu disenangkan Allah Masya Allah Kalau bisa begitu hidup enak atau enak? Enak lah masalahnya level yang paling dasar saja kita masih belum lulus Level yang paling dasar ini loh sadar punya nikmat ini loh. ini masih belum lulus Kenapa kok nggak bisa sadar dirinya penuh nih? nikmat karena nggak pernah belajar melihat punya nikmat Makanya saya mengajak Antum semua yuk tiap pagi tiap pagi dirasakan nikmat yang ada contoh gampang kok ini, ini. Ya Allah ilmu gampang prakteknya pun mudah Alhamdulillah jadi muslim saya Bis, Jaminan suargo sudah ada Insyaallah kan begitu ya Saya jadimu muslim Alhamdulillah Nekma. Kok kamu udah nikah Ini bab, -bab yang udah nikah ya Jombloan dan jomblowati Jangan tersinggung Harus ikut baha. bahagia nggak boleh tersinggung Kamu sudah menikah Noleh ke kanan Kok istrimu masih ti, tidur. Ya masih tidur. Oleh ke kanan. Alhamdulillah. Aku punya pasangan di hi, hidup. Minimal ya. Ya mini minimal. Kalau aku sakit ada yang merawat. Ya moga-moga aku gak loh. Loro. Lo. No aku berangkat sih. Ada yang no. Ya insya Allah dah esok-esok gitu ya. Begitu. Mengeri ini suaminya nih diam-diam doa buruk untuk istri. Ya. nauzubillah min. Dali merasakan betul ada nikmat di sampingnya. Terus lihat sekitar kita, ya Allah, alhamdulillah, gak kebocoran. Saya tidur di kasur, di atap, di kamar. Enak terus lihat sekitar kita, itu akan banyak nikmat yang bisa kita ra rasakan. Kalau kita latihan gitu tiap hari, dimanapun kita berada. Cek nekmat apa yang ada, cek nekmat apa yang ada. Nanti kalau ada satu hal yang gak enak, karena yang gak enak itu kan biasanya datangnya satu gitu ya. Satu kalau nekmat datengnya buru buru bur, tapi gak kerosok. Tapi yang gak enak ini satu, kok jadi terasa itu kenapa? Kenapa jadi terasa? Karena kita tidak biasa merasakan nek, nekmat.